Halo semuanya, perkenalkan saya Iksan Nagi dengan nomor induk mahasiswa 131 dari program studi ilmu komputer Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019. Di sini kita akan belajar tentang bagaimana caranya membuat sebuah persegi panjang pada html canvas yang pertama yaitu buka text editornya dulu Di sini saya menggunakan vs code dan untuk memulai html di vs code itu cukup ketik tanda seru dan ini tinggal di enter nanti muncul semua formula html -nya. nah ini biar nggak begini di lz kita kita ubah dulu jadi membuat baris di panjang ada HTML pada Sini, saya tulis nama saya dulu. Jadi paling pertama untuk buat kanvas kita buat dulu elemen kanvasnya. Dan di sini kita beri ID. ID-nya terserah namanya di sini saya akan pakai nama kanvasku. Oke, terus habis itu. Kita coba beri style buat kanvasnya. Kita kasih lebar nya yaitu 600px gitu. Terus tingginya 300px dan biar kelihatan batas kanvasnya, kita beri border. Border-nya kita coba dulu, dia fit, solid, dan warnanya sangat merah. Dan um, kita coba dulu. Lihat di browsernya Oh ya di sini belum di save oke okay. kita coba play lagi ya sudah terlihat konversnya nah, di sini biar lebih enak akan saya geser ke tengah dulu tinggal display-nya block Terus habis itu Margin leftnya auto Dan disini margin rightnya auto juga Dan sini Oh ya kita lihat dulu, sebelum so, kita lihat dulu, di sini sudah di tengah ya sudah center. Oke okay, selanjutnya kita buat untuk JavaScriptnya agar kita bisa membuat persegi panjang di dalam kanvas ini. Jadi, pertama-tama kita buat dulu sebuah variabel. Saya namakan disini kanvas, yaitu Perfectic Document Dot Element. ID uh, di sini yaitu kita uh, menggunakan DOM atau dokumen objek Model yang fungsinya agar kita dapat mengambil elemen HTML canvas di sini agar bisa masuk ke JavaScript dengan ngambil ID yang di sini nih. ID yang ini. Ya, jadi kita main by ID-nya kita isi dengan ID yang ada di canvas di elemen canvas ini. Jadi canvas ku terus Selanjutnya yaitu kita butuh Objek menggambarnya di sini saya namakan konteks saja. Yaitu kanvas uh, variabel yang di sini kita pakainya untuk dipakai di sini, untuk pakai di bawah yang ini. Nah ini canvas dot get context. 2D. oke, ya selanjutnya kita mulai untuk memberikan warnanya. Text misalnya kita kasih warna um, blue, warna biru, dan untuk komset yaitu kita gambar persegi persegi panjang masuknya. Yang pertama ini adalah untuk jarak X, titik X dimulai dari sini Jadi kalau ke kanan positif, ke kiri negatif gitu Ini X-nya, misalnya X-nya saya beri um, 25 Terus untuk Y-nya, nah kalau Y ini ke bawah ini positif, ke atas negatif Uh, saya kasih misalnya 25 juga terus ini adalah um, lebarnya dari persegi panjang yang akan kita tuliskan ini lebarnya misalnya 200 pixel eh 200 terus tingginya misalnya 100 dan disini kompon text.go agar bisa menggambar persegi panjang ini di canvas HTML. Ya, coba kita. Ya, sudah nampak. Ya ini tinggal agar lebih enak, tinggal sedikit di tengahin aja. Coba dulu tiga lima, oke. Berarti coba lima puluh ya? Oke okay. ini sudah tergambar. Sudah, sudah tergambar di sini. Ada sebuah persimpangan panjang di dalam. Vaksin yang bordernya warna merah ini oke. Okay. Sekian dulu dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sampai bertemu kembali.